Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya masih Tentang Perkembangan Pembangunan Tuku PSHW Superanting Bululoran Jambon Untuk kondisi pembangunan Di kesempatan Pagi siang ini para saudara -saudara. Sudah mulai Pengecetan Jadi agar para panjenengan-panjenengan tahu ataupun lebih jelas ikuti saya terus jangan kemana-mana jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang mari saya akan mendekat untuk melihat proses pengecatannya untuk Tuguhnya ini Itu tubuhnya masih Proses pengecatan kedua Yang pertama itu putih Terus dihitam sekarang Pengecatan yang dalam Mari kita mendekat dun duru seduluran putih Soalnya kutu alon-alon <tuk> ngecatnya kangono kok jadi ngekat, jadi perlu kesadaran juga perlu ketelatenan. <tuk> jadi emat, kamu itu kangen jadi karena ngecatnya malah angel. Jangan rumit cepet-cepet namanya Halo Om Gaya apa Om Relipan Relipan ya Oh relipan barang ya Ya Jn. Oh belajar Berarti, misalnya, yang mengundang saya kon mencanggih model relipnya, ya. Iso, ya bisa ya, bisa menghubungi namanya Bang siapa nih. Bang saleh putih, dalamnya, lemang, karang lemang, lemang, karang lemang, ya ya Arab ya lemang, ukiran ya lemang, ya oke oke lemang, berarti lemang, lemang, lemang, lemang, Oh, oh, ya, ya, mening mening mening mening mening mending, mending, mending, mending, mending, <tellan> ya? Uke, ya, lah. mending, mending, mending, mending, mending, mending, mending, Batik. mending, mending, mending, ya. mending, mending, mending, mending, ya. Isa, ya. Uker, uker ya, isa, uker, ya. Oke, oke kan, lanjutkan, lanjutkan Contoh, Contoh nahi, Oh, Ya, betul-betul Dan betul. oh, pakem caranya ya pakem. Ya, betul-betul Oh, <mulia> Sudah jadi untuk yang sebelah kanan, sebelah bulan lah. Itulah, oh Allah, Allah ya sebelah. Ethan Muhammad ini tengah-tengah nanti ada La Ilaha Illallah. Muhammad Rasulullah Ya yaitu tadi rileksnya yang masih dibuat oleh Bang sana ya. nanti akan ditempelkan di sana di, di semen. Nah, dipasang di atas, di atas oh, kanopi ya, kanopi yang pertama. Untuk catnya mungkin oh, kuning emas kali ya. lan ya langsung, langsung. yang sekitaran tahunan nih Saya yang betul-betul jeli mat, betul-betul jeli mat. Orang kena dikare cepat-cepat. Mana cepat-cepat nyelonong capek malah. Nanti Bayu, kan? Bayu. Karena ini Bayu Apa yang Apa yang Apa yang kau? Apa yang kau? Apa Apa yang Eh, karang gila. kila bunyi. Ora jenis. Eh? Hah? Wis tadi wis makan no hasil akhir ku. Lah iya. Yang sinar, yang warna kuning, yang warna kuning, baik kuasa ya larang, lewes posisi ya, khusus sekarang ya, atom iya. ya, kayu kampung beroda bahang penjaga khusus pasukan teknik sing di biru kafe ya tapi warna dasarnya di biru kafe apa langsung malah ireng nah. oh, berarti di ireng Oh langsung orang kok di blog si ireng buah honora. Oh langsung koyok kue lah. Ceng kuning kuning. Berarti piko warnanya putih abang atau ireng. Biru biru ireng putih abang kuningnya gan kue. Ceng telurnya kan kuning. Terus ya rambek kuning apa putih wik? Ya pedangnya putih, gedharane garan pedangnya abang. Amar oh, ya iya sing sing rumit Terima kasih yang sudah menonton hingga habis Ditunggu like dan subscribe Dan bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Seperti yang saya pernah bilang Dari kemarin-kemarin Saya akan terus update Perkembangan pembangunan tubuh BSLW Super Ranting Burunor Jambon Hingga penis 100% Di akan semoga kan. yang sudah subscribe makin sukses. Amin, amin ya robbal 'Alamin. Akhirnya, <ramat> wallahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.